Lama sadikoh bersama, sama dan bahagia ikhlan tuh berasa bersama dan saya tahu sama madok Di sentuh malam sedembingi kau Denk kau ku senyum dan sedih Sesetahu harap ditunggu hubungan Yang sih dari dulu tunggu ah, impikan sayang kenapa Tolong bilang sabuk kurang Bisa langsung Bila kau kuartusan di paling sayang kau Sudah lama setemani kau jalan dan love You are my love You remember, oh my life you love you And now wonder. Terasetuju sa lo sahati sakit tapi biar sukmu Usai, yang kau tahan lagi Satu sakit kecewa Hati ini sakit sumpah kau supak Wah, dong cinta dan kau lupa pace memang dar pertama Dong keras suka, sa cinta Tapi dong bikin saluka mungkin Godeng siapa Sampai kuku mama oles Terada sisa baby Jangan kau pergi kasih tinggal saka baby Bilang mama sesetia sumpah baby Kenapa begini ka aduh lo, sumpah demi Tuhan nanyaku Sudah lama Saling kau bersama Sudah lama, sudah lama, sudah lama bersama Sudah lama, sudah lama, Anton waras.